Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys semuanya. Sekarang ini saya berada di Kota Batam yaitu berada di tempat di di, di Kasih Bantu Batuaji ya. kami di kawasan kiranya KPTK Sibatwaji guys ya motor selamanya sekali guys ini gerbang masuknya KPTK Sibatwaji guys ya sama-sama kita lihat ini klang kami Bagaimana situasinya? Kayaknya ramai sekali nih. Mereka eh, dikasih ini untuk orang-orang awak yang berhebat, eh, dan silahkan di dikatupkan nasi. Dan orang-orang awak yang berada di Sumatera Barat, kalau ke Batam jangan lupa singgah di KTT.